Amore! Ya, yeah, nama? Makan ma apa? Bakso. Benvenuti, Benvenuti a, a Trento! Trento. Berocan dan Tekla. Tekla berada di daerah pegunungan Trentino. Alto Adige. Alto Di mm -hmm. mana kita berada di sebuah lokasi yang sangat wow ya Tekla ya. It's amazing place. Amazing place. Dan mau tahu apa namanya? Ya, namanya adalah Danau Molveno. Danau Molveno sendiri sejarahnya terbentuk 4000 tahun yang lalu. Yeah terbentuk dari jatuhnya reruntuhnya bebatuan yang ada di sekitar ini. Nah bisa teman-teman saksikan dan bisa dilihat di sebelah kiri berocan itu gunung, ya. Pun di atas itu masih ada esnya ya salju yang mencair. Sedangkan di sebelah kanan tecla itu adalah sebuah danau, vero the river. Di sini pun anda bisa melakukan banyak sekali aktivitas, di antaranya mendayung kano dan bisa naik ke atas puncak gunungnya dengan funikular atau apa namanya? kereta gantung sampai atas ya. Nah, dari sana sendiri itu nanti ada trekking buat sepeda bagi kalian yang suka naik sepeda gunung. Nah, tempat di sini cocok banget buat kalian-kalian semua. Jadi, tunggu apa lagi? Mari sama-sama kita keliling dan melihat bagusnya Danau Molveno. So how I can say you guys the boat. A mini boat, a uh, small boat. Is something like we can uh, hire, right? Yeah, to visit the lake. Buat anak-anak kecil ada juga buat tempat bermainnya yaitu mini golf. Mau tahu sebagus banget? Kita cek bareng-bareng ya. terkatsi ini biliteria ya jadi kalau anda ingin menyewa tadi boot dan bermain mini golf silahkan anda mengunjungi biliteria yang artinya tiket office Oke okay, teman-teman Oke okay, guys ah, sekarang kita menyupir ya drive through paganela file kita cari makan di sana uh... Sebagaimana enaknya ya dan uh, nah pasti ragazzi di rumah penasaran mau pesen apa langsung kita menuju ke Five Bagarella Let's Go! Yo, kita makan ke restoran Di sana Amore M Makan apa? Bakso Bakso? <laughs> Bukan ini nyoki namanya nyoki. With cheese? Ya yeah, pakai keju. keju Keju Ini daun bawang Oke okay. Kita lihat ya da, da. Keju roti mm -hmm. Keju ko roti mm -hmm. Keju cheese And butter Oke okay. tuh eh, yeah. permisa nyoki, favoloso kata pak Bondan maknyus. Pemirsa, selamat makan, kita makan makanan Dolomiti, tradisi Dolomiti, enjoy. Hmm. Enak. <coughs> ini model buatnya kayak kayak kayak bikin bakso gitu ya. Cuman dalamnya mungkin ada keju sama apa namanya ini daun bawang nih ya. daun bawang. Hmm. Amore? Si. M makan apa? Specialty. Specialty juga? Iya. Yeah. Specialty is like uh, I don't know pasta, eh, tipo una pasta. Si. Flour, farina, farina, latte, e uova. Ah, milk, e eggs, and flour. Wow. With, spinach. Yeah. with spinach, with spinaci. Yeah. Absoluto. Saya terima kasih. Saya terima kasih. Selamat Nanti kita mau naik ke.. kemana Tecla? Eremo, Eremo San Romedio San Romedio kesini Ya yeah. Sini dari sini ke sini Oke okay. Kita bareng bersama dengan petualang-petualang lainnya di belakang ya Bisa kalian lihat ya Udara segar, mungkin kan ini sekitar 7 derajat Celcius huh. Lanjut lagi perjalanan kita let's go oke teman-teman hati-hati ya nunduk jalan uh. worth it jalannya nunduk <laughs> ini menantang sekali nih yang berani terima tantangan untuk jalan-jalan di Dolomiti bersama BroChan edisi Italia teman-teman, Mike di sini. Ayo. Terima kasih. Jadi hal yang menarik jika teman-teman uh, melakukan uh, trekking di daerah sini. Nah, suatu saat nanti teman-teman akan melihat. Seperti ini, jadi ini ibaratnya ini ya, emang kayak jejak eh, napak tilas gitu ya. Nah, itu untuk apa ya? Mengenang gitu, mengenang napak tilas gitu ya. Kita temui lagi hal yang menarik di perjalanan ini, ikuti terus hujan. 1998 seorang konten atau seorang bangsawan, sekaligus senator terkenal di Italia, bernama Jam Scotti. Nah, beliau berhasil uh, memperoleh suara untuk melestarikan jenis terakhir beruang brunei yang ada di daerah Trento ini. ya. Jadi, sejak saat itulah beliau menempatkan. Beruang beruang tersebut di Santuario Santo Remedio. Nah, jadi beruang ini tersebut alimentasinya 100% digital atau dengan buah apel yang berada di zona trento Bangunan pertama Santo Remedio itu berada di belakang dan di atas. Kita akan naiki anak tangga sebanyak 130 anak tangga. Penasaran, sahabat-sahabat semua mau? Tahu gimana? Mari kita naik ke atas bersama-sama. anak tangga sebanyak 130 anak tangga. tapi worth it sekali teman-teman sampai di atas kalian bisa melihat pemandangan luar lukisan-lukisannya masih asli dan lihat oh, ya, sekali lagi ukurannya ada di bawah sana. Kastil Bongkungsinos, salah satu kastil terbesar yang berada di daerah Tren. Mau tahu bagaimana selubung beluk dan uh, bentuk dari kastil ini? Mari bersama-sama kita ikuti. Bersama, mari. Bokonsilio merupakan salah satu kastelo, Kastil Yang terindah Yang berada di Trento Bisa kalian lihat ornamen-ornamennya Dan dari sini juga kita bisa lihat panorama kota Trento Yang sangat Mas Maceo Salah satu Bagian menara terpenting Yang berada di kastil Trento Dibangun pada masa kisah Agustus Akhirnya kunjungan kita di Castel kursi Consiglio ini. Berakhir juga, kunjungan kita di daerah Trento Dolomiti. Saya Bro Chan dari Italia. Ciao!